Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya Yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan Terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah Makan tombol subscribe, like dan yang udah Ngeser-ngeser semua video-video kita Oke sebelum melanjutkan video ini Aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja Kalian bisa menjelaskannya Di kolom komentar di bawah video ini Supaya kalian bisa berinteraksi Dan bertukar informasi terkait tentang dep kolektor lapangan dari aplikasi A B C D E dan F ya kan apakah memang sudah pernah didatengin nggak sama dep kolektor tersebut. Oke okay, baik, kami dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru pengen memberitahukan bahwasannya kami dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak pernah Memberikan dan meninggalkan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel Youtube Info Pinjol terbaru, maka fix itu adalah penipuan. Jadi jangan lagi ada korban yang terus bertambah yang mengatasnamakan channel Youtube Info Pinjol terbaru. Oke, baik ya. Pada video kali ini kita pengen ngebahas sesuatu yang sedang viral. Dan aplikasi pinjol ini termasuk ke dalam aplikasi pinjol raksasa yang ada di Indonesia. Dengan total penyaluran kredit sebesar 28 triliun Dan mungkin kalian yang menonton video ini merupakan salah satu debiturnya Baik yang hari ini sebagai peminjam aktif Ataupun mungkin yang mu... masih belum mampu bayar ya Atau mungkin terancam gagal bayar Dan mungkin kalian bisa menuliskan beberapa pengalaman kalian di kolom komentar di bawah video ini Terkait tentang aplikasi yang akan kita bahas pada video kali ini oke okay, baik apa sih bang aplikasinya kredit pintar ya aplikasi kredit pintar ini sudah malang melintang sekitar 4 atau 5 tahun lebih di Indonesia dan mereka sudah menyalurkan kredit pinjaman kepada debitur tersebut sekitar 28 triliun angka dan nominal yang cukup lumayan besar dan benarkah mereka hari ini terancam bangkrut dengan ditandainya bebera, ada beberapa kabar yang mengatakan bahwasannya uh, kredit pintar ini sedang memphk ya, ratusan dari karyawannya atau mungkin puluhan karyawannya. Dan ada yang mengatakan bahwasannya sudah nggak bisa minjam lagi bang dengan alasan pemeliharaan sistem. Benar nggak sih kalau kredit pintar ini sedang diambang kehancuran atau mungkin kebangkrutan? Oke okay, baik ya. Kredit pintar hari ini sudah menyalurkan hampir lebih 28 triliun rupiah. Ya, kalian bisa ngebayangin kalau seperti rumah gua yang kecil mungkin sudah seisi rumah itu ya 28 triliun angka dan nominal yang cukup lumayan besar dan total pinjamannya tahun ini tersalurkan sebesar 4,1 4, triliun. Jadi banyak ya. Aplikasi kredit pintar ini sudah cukup raksasa dan cukup mengejutkan sekali Kalau seandainya memang aplikasi kredit pintar ini diambang kebangkrutan Padahal kemarin mereka sudah bekerja sama dengan MNC Group ya Motion Banking kalau gua nggak salah namanya Mereka ingin melakukan terobosan baru Apakah PHK dari karyawan kredit pintar ini merupakan uh, adanya Karena mungkin diduga adanya Nah, kerjasama sehingga mereka memiliki terobosan yang baru atau memang karena terlalu banyak orang-orang yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Dan kalian harus tahu berapa total yang hari ini belum dibayar debitur kepada kredit pintar itu sebesar 2,1 triliun rupiah. Ya, hari ini orang-orang yang galbay yang belum mampu melakukan pembayaran Atau masih dalam keadaan kondisi berhutang kepada kredit pintar itu sebesar 2,1 triliun Angka yang cukup fantastis ya, Dan seandainya jika memang hal ini benar-benar terjadi Maka secara otomatis juga kredit pintar akan mengalami kebangkrutan yang lebih banyak lagi Kalau seandainya mereka bangkrut di tengah jalan Ya kan dan terus ya total peminjam mereka itu sekitar 8,2 triliun dan peminjam aktifnya sebanyak 994 ribu orang hampir satu juta orang hari ini sebagai peminjam aktif itu artinya kalau gua ambil garis besarnya seperti gali lubang tutup lubang. Ya Cari pinjaman di tempat lain, bayar di kredit pintar, pinjam lagi bayarkan ke tempat yang lain. Sepertinya seperti itu maksud dari peminjam aktif ini. Orang yang sering meminjam dengan ya gak apa ya hari ini sudah lunas besok pinjam lagi. Mungkin yang seperti itu yang dikatakan kategori aktif. Hampir 1 juta orang. Dan yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran di kredit pintar itu sebesar 2,1 triliun rupiah. Jadi... Menurut aku ya kalau memang seandainya ini benar terjadi ini kredit pintar ini merupakan salah satu e, pinjol yang lumayan besar raksasa ya. Kalau seandainya pinjol sekelas raksasa seperti kredit pintar ini saja pun dalam situasi dan kondisi ekonomi seperti ini merasakan e, tidak bagus ya apalagi masyarakat yang di bawah ya kan dan apakah itu benar atau tidak masih kita tunggu ya kabar yang selanjutnya dan beberapa komentar kemarin ada mengatakan bahwasanya sudah bisa kembali meminjam aktif di Kredit Pintar ini. Dan kita akan melihat sama-sama kalau seandainya sekelas Kredit Pintar mundur dari Perfinjolan Indonesia maka kuat dugaan kalau yang kecil-kecil juga akan Atrek, mundur secara teratur Kalau seandainya kejadiannya seperti ini Karena memang situasi dan kondisi perekonomian hari ini Memang masih cukup sulit ya. Dan banyak ini peminjam-peminjam baru ya, Yang belum mengerti banyak tentang aplikasi pinjol hari ini Yang masih kesusahan untuk melakukan pembayaran itu Masih rada panik ya. Bagaimana untuk menutupkan hutang di aplikasi-aplikasi pinjol Jadi itulah tadi ya Beberapa fakta-fakta yang baru kita dapatkan terkait tentang masalah kredit pintar jadi tertentang terkait PHK karyawan dari aplikasi kredit pintar itu mungkin mereka memiliki terobosan baru dan mungkin karena mereka sudah menjalin kerjasama dari MNC motion banking ya kan mungkin motion banking punya request nih untuk kredit pintar aku tuh pengen begini ya kan dari korps perusahaannya atau mungkin kredit pintar dan mereka melebur dan ini Katanya ya akan memudahkan peminjam. Jadi langsung enak ini itu segala macam. Tapi yang jelas untuk kalian yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Aku pengen mengingatkan ya. Untuk agar tetap tenang dan tidak panik berlebihan. Serta tidak melakukan tindakan negatif apapun hari ini. Yang mungkin bisa merugikan diri sendiri orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Apapun hari ini masalah kalian. Sudah pasti ada solusinya Kita hanya butuh waktu dan bersabar Serta terus berusaha dan berdoa serius mungkin Agar kita bisa mengupgrade kehidupan kita menjadi yang lebih baik lagi Agar kita cepat jadi orang kaya dan tidak berhubungan lagi sama yang namanya aplikasi pinjol Ya kan. Dan aku pengen mengingatkan kembali bahwasannya untuk kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda like nya Silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda like nya biar kalian gak ketinggalan Semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh